Referensi informasi dari media online demokrasi. Nah, minta aparat tidak selidiki kepala daerah, Mendagri Tito, katakan morin pejabat bisa jatuh. Eh, karena ini <ganti> selengkapnya saya bacakan dulu ya. Nah, aparat hukum diminta untuk tidak menyelidiki atau memanggil kepala daerah. Ditakutkan para kepala daerah tidak eksekusi program-program lantaran takut kehadiran aparat. Permintaan itu diantarkan Menteri dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang menyebut moral kepala daerah bakal jatuh jika dipanggil atau diselidiki aparat penegak hukum. Jangan sampai ketakutan kepala daerah untuk kepada APh atau aparat penegak hukum karena dipanggil. Dipanggil lidik penyelidikan, dipanggil sidik penyidikan, moral akan jatuh. Ujar Tito dalam sambutannya di rapat koordinasi inspektorat daerah seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 25 Januari 2023. Tito lantas menjelaskan, apabila kepala daerah diselidiki, maka mereka jadi tidak berani dalam mengeksekusi suatu program. Efeknya, korban adalah rakyat lantaran program tidak terlaksana. Kalau program tidak tereksekusi, maka anggaran APBD akan mandat. Pembangunan tidak jalan, rakyat yang menjadi korban, tutur dia. Kalau seandainya program-program tidak jalan, jalan-jalan rusak, saluran air tidak beres, irigasi tidak ada karena takut dieksekusi sambung Tito. Maka dari itu, itu Tito memohon kepada Kapolri hingga Jaksa Agung untuk cukup memberi pendampingan saja kepada kepala daerah. Upaya hukum, kata dia, dilakukan terakhir. Mohon betul agar kepala-kepala daerah, para pimpinan daerah ini mereka diberikan pendampingan, jelas Tito. Sebab selanjutnya ini merupakan arahan dari Presiden Jokowi soal penegakan hukum. Ini arahan Bapak Presiden mengedepankan pendampingan penegakan hukum sebagai upaya terakhir, imbuh Tito. Oh. Ini Pak ini kok seperti ini, ya kan? Ini hukum Allah. Itu kepala daerah-kepala daerah, kalau beman dia itu jujur, ya amanah dia pasti menjalankan program dengan amanah yang tidak jujur ya sesuaikan kenapa? Karena, karena kalau tidak didampingi tidak diselidiki, tidak diingatkan ya nanti ya seperti anu nasi eh, menjadi bubur artinya apa? program dilakukan tetapi hancur eh, itu malah buang uang negara Nah contoh kecil membangun jembatan ya karena tidak disidik tidak diselidiki dibiarkan saja setelah itu jembatan rusak cepat rusak. Nah ini bukan rasa nah itu buang-buang uang buang negara lebih baik coba Nah kan nanti bisa dilihat ya bukan, makanya perlu transparansi di sini. Ya, oleh kepala-kepala daerah bahwa tahun ini yang harus yang akan dibangun misalnya jembatan di daerah ini anggarannya sekian dari negara. Ini mau dibangun fasilitas umum di daerah sini, anggarannya dari negara, itu baru mantap. Ini malah Pak ke eh ini mau mau mengajari Polisi sama Kejaksaan Agung untuk berbuat tidak baik. I, seharusnya pati itu sebagai mendadri malah memberikan itu himbauan ke para-para para kepala daerah agar hindari yang namanya korupsi hindari apa yang namanya makan wang negara dan sampaikan yang melanggar dihukum ini jangan dibiarkan programnya jalan tapi i, program itu hasilnya tidak bisa dinikmati karena mungkin dikorupsi tidak apa, kan ini Uang negara habis. Nah, jadi, ya tidak tahu lah juga kepala-kepala daerah ini. Karena tidak sedikit sekarang kepala daerah karena KPK. Ya, mau gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, anggota DPR, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPR tingkat 2. Nah, ini marah ya korupsi-korupsi, makanya ini harusnya Pak Tito itu memberikan sarang kepada Presiden dan saya kira Presiden juga sudah ah, sudah setuju itu koruptor dimiskinkan nah yang jadi pertanyaan yang tidak setuju ini anggota DPR RI nah itu, itu kawan wahis haba Indonesia jadi sudah dua ini kulihat. Pak Lulut. malah bilang, jangan sedikit-sedikit OTT. Iya. Yeah. Jadi sudah dua ini menteri kulihat yang seakan-akan uh, mendukung terjadinya penyalahgunaan, wewenang di, di daerah. Karena saya tidak mengerti kenapa Pak Lur mantan tentara jenderal, Ya kan? pak tito mantan polisi jenderal nah dua-duanya jenderal tapi kalau lihat setelah jadi menteri eh, tidak tegas tidak tegas padahal tentara polisi itu apalagi lagi lulusan akabri itu identik dengan ketegasan ini tidak tegas malah memberikan peluang kepala daerah untuk berbuat salah ya karena itu polisi jaksa ya mengikuti menyelidiki biar apa ya, biar uang negara itu tidak disalahgunakan biar tidak rugi ini juga bingung kenapa ya ya saya juga hera sudah dua menteri yang ngomong dan duanya juga mantan jenderal satu jenderal tni purnawirawan saat jenderal polisi purnawirawan seakan-akan memberikan jalan kepada kepala daerah untuk berbuat salah ya kalau kepala daerahnya baik ih ada program harus kok ini program nih dari pemerintah pusat nih harus disituasi untuk rakyat saya tapi bagaimana lagi kepala daerah dipilih karena ngularkan uang nah pasti ya ingin balik modal lah tapi sasarannya itu korupsi Ay. nah bagaimana menurut sahabatku baik dan kawan